memakai ornamen Nidolino, tatami Nidolino. Tatami Nidolino ini saya belajar dari designer floral, floral designer Hitomi Giliru. Dia ada Youtubenya yang mengajarkan kita bagaimana membuat ini. Saya sangat berterima kasih dengan beliau, karena sudah menginspirasikan saya untuk membuat macam-macam ornamen yang diajarkan. Nanti saya akan taruh linknya di kolom bawah Supaya teman-teman bisa langsung belajar dari beliau ya. Saya pakai fastnya ini, fast beling Cukup tinggi fasenya Lalu saya taruh ranting di sini Jadi si medolino ini saya ikat-ikat di ranting ini ya. Hanya diikat seperti itu aja ya. Ini kalau kita lihat dari samping seperti ini ya. Jadi dia agak maju ke depan. Fast ini karena wadahnya kecil, sudah penuh dengan ranting, maka saya tidak kasih apa-apa di dalamnya. Tidak ada kensan, tidak ada foam, tidak ada chicken wire, hanya polos seperti itu aja. Kita akan coba merangkai seperti itu, ya. Saya akan pakai daun daun pilodendron yang sudah saya kasih kawat, ya kita coba ya saya akan taruh di belakang ya saya akan pakai dua daun dia karena tidak ada kesan tidak ada wadah maka dia akan sedikit goyang tapi nanti kalau udah penuh dengan bunga dia akan lebih mantap jadi seperti ini Lalu saya pakai bunganya. ya warna ungu ya. Yang sudah juga saya kasih kawat karena saya tekuk sedikit. Saya akan coba pasang di sini. Iya. Oke. Ya, seperti ini. lalu saya ada bunga lili yang udah saya kasih kawat juga bunga lilinya akan saya pakai dua di sini kita coba pasang yang agak ke depan dulu iya kemudian satu lagi Seperti ini. Ya. Lalu saya akan kasih pengisinya yaitu statis Karena ini bunganya sudah besar, jadi saya juga tidak pakai bunga banyak Saya kasih statis untuk pengisinya Agak sedikit e, tricky, merangkai tanpa memakai e, bantalan di dalamnya Karena dia akan bergerak-bergerak Saya pakai juga sirainya di sebelah sini sedikit untuk menutupi sedikit mekanik yang ada di situ Dari depan tampaknya seperti ini ya. Nah rangkaian seperti ini, yang tidak pakai foam atau pakai Gensang di dalam itu, memang tidak bisa dipindah-pindah ya Karena dia akan bergerak Ya kalau dipindah, dia akan bergerak Lalu dia sudah padat, dia mantap, tapi memang perlu eh, sedikit kesabaran. Di ikebana, metode seperti ini, itu kita sebutnya itu nagi ya. Jadi memang ada metode penancapan bunga tanpa memakai bantalan di dalamnya. kita lihat dari depan rangkaian ini dirangkai uh, satu muka ya lalu saya akan coba memasang hydrangea uh, apa gerbera ini gerberanya agak tinggi saya pasang Kadang-kadang dia bisa mancet langsung bagus Tapi memang tidak bisa digoyang-goyang Oke okay. Sudah selesai rangkaiannya Memakai Ornamen Pidolino Tatami Dengan uh, Tan cepan ini mengambil dari teori ikebana yang tidak memakai bantalan apa-apa di dalamnya Memang perlu sedikit kesabaran, karena dia kosong maka dia akan bergerak-bergerak ya materinya Dan juga rangkaian model seperti ini tidak bisa diangkat, e, ya, diangkat dia akan goyang ya. Jika suka dengan rangkaian saya silakan di-like, share, dan di-subscribe nantikan ikuti terus video-video saya karena saya akan uh, mencoba membuat macam-macam rangkaian Ikebana yang diajarkan oleh uh, Hitomi uh, dengan memakai ornamen yang diajarkan oleh beliau terima kasih